Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat berjumpa kembali dengan Ageng Guru Official Channel Tadi pagi saya ditanya lagi tetangga sebelah di warung Tentang dinamika politik Indonesia e, Perdebatan, perbedaan, pertikaian, pertengkaran itu sudah hal yang biasa hanya saja yang perlu kita perhatikan adalah sopan santun di dalam berdemokrasi Jadi demokrasi itu tidak hanya berbicara mengenai bagaimana cara memenangkan sebuah pertempuran politik Tetapi juga mempunyai etika politik Karena kita adalah komunitas manusia yang mempunyai sopan santun dan peradaban yang hukum. Oleh karena itu, di dalam upaya untuk memperebutkan kekuasaan, sudah tentu dibutuhkan suatu komitmen dan juga kesadaran akan pentingnya uh, sopan santun. Lalu saya ditanya, apakah persoalan yang sekarang terjadi misalnya antara Imam Besar Habib Rizik dengan pemerintah? Ya, saya sendiri tidak tahu persoalan apa yang sedang di E, bicarakan akan tetapi e, kita dapat mengetahui bahwa persoalan-persoalan demikian -persoalan ini pasti berurusan erat dengan persoalan-persoalan politik di dalam negeri lalu apakah politik itu ya politik itu tentang kekuasaan negara terutama adalah mempersiapkan pergantian pimpinan negara pada 2024 jadi sekarang ini semua pihak tentu bersiap-siap untuk mencalonkan para pemimpin dan siapa yang kelak akan dapat memenangkan uh, pertarungan di dalam pemilihan presiden dan wakil presiden. Sehingga apabila terjadi dinamika politik atau eskalasi politik yang semakin meningkat, ya saya kira hal ini adalah wajar saja. Karena memang... Bahana demokrasi ini e, dibuka seluas-luasnya untuk saling memperlihatkan kemampuan dan kapabilitasnya untuk menjadi seorang pemimpin di masa depan. Apakah hanya itu saja yang menjadi persoalan? Tentu saja tidak. Ya, di dalam politik ini tidak tunggal. Banyak pemain di situ, banyak aktor yang sudah saya sebutkan di beberapa video saya terdahulu bahwa aktor-aktor di dalam uh, negara ini persoalannya adalah uh, bagaimana mereka membangun grup-grup uh, kepentingan dan kelompok-kelompok yang ingin uh, mempunyai kemenangan di 2024. Ya sekarang ini sudah sangat terlihat jelas Agar supaya dapat e, menjadi pemimpin di masa depan Jadi saya kira itu inti persoalan pokok Nah soal kejadian-kejadian atau peristiwa Atau ya taktik ataupun juga cara-cara Di dalam upaya e, bagaimana estafet ini dimulai Ya sudah tentu ini berubah dengan stat dengan sosialisasi yang panjang agar supaya e, masyarakat ini dapat memilih secara baik tentang siapa pemimpin yang bakal dijadikan panutan. Pada intinya, apabila terjadi e, perdebatan maupun terjadi pertikaian di dalam politik itu, Biasanya selain tentang perebutan kekuasaan di masa depan, juga menyangkut persoalan-persoalan uh, Dignite. Apa itu Dignite itu? Menyangkut persoalan martabat. Kekuasaan sendiri mempunyai keyakinan bahwa mereka kuat karena dilindungi oleh undang-undang, mereka mampu bertindak karena memang ada protapnya. Dan kemudian mereka berbuat apa saja yang mereka kehendaki karena sudah mendapatkan legitimasi rakyat melalui pemilu itu yang memungkinkan uh, mereka melakukan tindakan itu. Dalam teori politik, tindakan-tindakan uh, state atau pemerintah itu ya biasanya ada tiga. Tahapan pertama tentu dengan persuasi ya, dengan... Satu atau supaya masyarakat itu berlaku dan bertindak sesuai dengan apa yang dipikirkan oleh pemerintah dan tidak mentah. Namun demikian, legitimasi itu juga menyangkut penggunaan kekuasaan secara paksa. Alat-alat keamanan mengawasi dan mengontrol masyarakat sipir dan tentara yang digunakan untuk membela Atau mempertahankan Kedaulatan wilayah Ya terkadang tentara pun juga Dilibatkan di dalam urusan uh, Sipil Di dalam masalah dignite atau martabat Atau kehormatan ini Sangat sensitif sekali Ya baik itu Oleh kelompok-kelompok Kepentingan Ya maupun uh, Kelompok masyarakat Misalnya ya kelompok adat ya, kelompok kepentingan seperti FPI dan imam besar Habib ini uh, yang sering dikatakan sebagai oposan ya. saya kira uh, tidak tepat ya tepatnya adalah ya uh, interest group atau kelompok kepentingan negara yang tidak hanya satu dua ya banyak yang punya kelompok kelompok yang punya kepentingan di dalam uh, negara ini dan saya kira juga banyak hal yang sebetulnya tidak terlalu uh, ditersoalkan, nah, hal yang kecil tapi karena menyangkut masalah dignitas masalah harga diri, masalah itu menjadi sensitif dan bisa kemudian menjadi uh, satu subjek yang kemana-mana nah, Seharusnya itu tidak perlu terjadi. Kemudian, apakah perbedaan itu karena uh, stigma atau labeling yang diberikan kepada imam besar, rabbi fisik, sebagai utusan? Ya, saya kira uh, istilah itu tidak tepat untuk digunakan menyebut uh, interest group, dan uh, secara historis kita ini. Biasanya interest group, kelompok-kelompok ya, kepentingan itu dibangun berdasarkan primordialisme atau ya, berdasarkan apa etnik, ya ras, berdasarkan uh, kepentingan, berdasarkan ekonomi, ya status ekonomi, berdasarkan uh, latar belakang budaya dan lain-lain. Ya seperti lahirnya. Yang Sumatera, Yang Sulawesi, Yang Java dan sebagainya, itu kan menunjukkan bahwa uh, kita terbiasa ya dengan kelompok-kelompok uh, kepentingan didasarkan pada primordialisme. Yang pada akhirnya, uh, di dalam pemerintahan modern setelah Indonesia merdeka, Bung Karno mempunyai uh, tiga kelompok. Yang satu, kelompok nasionalis, yang dua kelompok agamis, dan yang ketiga adalah kelompok komunis. Dan kita tahu bahwa hal itu bermasalah, ya. karena satu dengan yang lainnya uh, kontroversi. Maka seperti sekarang ini Indonesia memilih pada uh, multikulturalisme, ya. sebagaimana yang dicantumkan uh, di dalam uh, di ini Katun Galika, ya, yang disitu berbeda-beda tetapi tetap satu. Itu artinya apa? Artinya bahwa kita di Indonesia itu ya heterogen, multikultur. Oleh karena itu eh, konsep kehidupan kita ini adalah hidup bersama di dalam perbedaan. Ya itu sudah sudah sudah kita sepakati bersama bahwa di antara kita itu oh, tidak sama, banyak perbedaan. Hanya saja manajemen di dalam upaya kita menjadi multikultur, menjadi siap menerima perbedaan dalam hidup kebersamaan ini kan eh, sejarah kita sudah eh, membuktikan dengan Pancasila itu bahwa yang dimaksudkan adalah bagaimana supaya kita bisa saling menghormati yang tertera dalam kemanusiaan yang ada dan beradab kemudian juga bagaimana di dalam praktek agama ya kita juga telah di, apa, dituangkan di dalam ketuhanan yang Maha Esa jadi di dalam hal ini uh, ya perbedaan-perbedaan itu uh, dengan Pancasila sebagai platform ini ideologis dan negara ini maka hal-hal yang bersifat berbeda itu dapat di Padukan, ya artinya dapat diselaraskan dengan uh, kebutuhan yang lebih dominan, yaitu misalnya persatuan Indonesia. Dalam upaya perbedaan-perbedaan uh, itu dapat dikomunikasikan uh, atau dapat dipertukarkan, tetapi pinggai persatuan Indonesia itu tetap dipertahankan. Demikian juga uh, persoalan uh, keadilan sosial, misalnya. Nah, dalam keadilan sosial juga demikian, bahwa berbeda-beda, tetapi di dalam soal keadilan semua orang sama di dalam e, menerima hak dan kewajiban di dalam e, keadilan yang dicetak-citakan. Jadi, e, hidup di dalam perbedaan itu memang boleh dikatakan juga sulit juga bisa, tetapi mudah juga bisa juga ya ini tergantung dari cara kita untuk melakukan sosialisasi dan kehidupan bertetangga baik ya, harusnya milik oleh setiap orang ya prinsipnya kan kemanusiaan yang adil dan beradab itu artinya saling menghormati dan kemudian ya saling menjamin keamanan dan ketentraman di antara banyak perbedaan itu di dalam e, demokrasi permusawaratan, perwakilan di dalam upaya kita untuk berdemokrasi itu, ya kita ambil demokrasi sebagai satu cara kita untuk ya untuk mengadu kompetisi di dalam perbedaan-perbedaan terutama memilih pemimpin nah, yang kemudian dirampung, diwadai dalam satu partai politik. Nah, partai politik inilah yang kemudian direpresentasikan di dalam pemilu, sebagai uh, wujud dari masuknya kelompok-kelompok kepentingan dan warga negara, akan supaya dapat memilih uh, pemimpinnya. Dan kepentingan uh, inilah yang uh, mewakili, yang mewakili rakyat banyak itu, yang nantinya dapat menentukan siapa yang menang di dalam pemilihan jadi dalam proses-proses eh, apa dinamika politik sekarang ini tidak lain juga di dalam rangka atau di dalam upaya untuk dapat meraih eh, simpatik seluas-luasnya masyarakat agar supaya eh, mendapatkan simpati untuk dapat uh, diarahkan atau ya dikirim untuk uh, pemilu di 2024 dan uh, di sini pemilu ya sebagai pertarungan yang saya kira sudah kita lalui uh, beberapa kali dan itu juga sangat bagus ya, artinya kita uh, ya berjalan secara normal meskipun di sana sini ada banyak kekurangan, ada ketidakpuasan, ada yang lain-lain. Tetapi hal itu mestinya merupakan suatu pelajaran saja yang uh, pada masa-masa yang kadang perlu kita perbaiki secara baik. Pertanyaan yang lain yang diajukan kepada saya adalah mengenai uh, bagaimanakah Apakah perbedaan itu telah menimbulkan perpecahan? Bisa juga kita mengatakan bahwa perbedaan-perbedaan ini sekarang menjadi panutan. Karena perbedaan itu dipertukarkan, diperdebatkan, ya, di dalam wacana masyarakat menjadi sebuah diskursus khusus itu merupakan rangkaian atau ya serial gagasan-gagasan dari berbagai macam sumber yang kemudian uh, masyarakat akan memilih gagasan-gagasan mana yang menurut pandangan mereka lebih cocok ya lebih sesuai dan uh, yang perlu kita perhatikan bahwa Perbedaan dalam diskursus itu kemudian menjadi bukan lagi sebuah kebenaran yang hakiki atau fakta yang sesungguhnya karena kita tahu bahwa diskursus perbedaan itu lalu menjadi semacam uh, simulasi saja mungkin uh, faktanya hanya beberapa persen ya. Tapi karena diwacanakan dan dipertukarkan dan kemudian diperkuat dengan berbagai simbol-simbol uh, yang uh, parapolitik, ya. maka fakta yang kecil itu bisa menjadi sangat besar. Ya. Dan orang tidak akan berpikir secara uh, rasional lagi, lebih banyak kepada. Uh, persoalan-persoalan menyangkut masalah sopan atau tidak suka, masalah ideologi, masalah uh, apa, emosional. Nah, kalau pilihannya seperti itu, ya, rasional, ya, sesungguhnya kenyataan itu sendiri, ya, semu, ya. Dan kemudian disimulasikan uh, di dalam perdebatan, di dalam diskursus, yang seolah-olah itu adalah sebuah fakta atau ya fakta, tapi kecil. Tapi karena itu diwacanakan di dalam diskursus, maka gagasan-gagasan itu menjadi seperti, seperti nyata. Itu artinya bahwa ya, kebenaran itu tidak tunggal, kebenaran itu menyebar. Ya, setiap diskursus dapat e, membangun wacana kebenaran berdasarkan versinya masing-masing. Itulah yang disebut dengan era post-truth ya pasca kebenaran. Jadi ya kebenaran yang ada di dalam diskursi itulah yang kemudian dijadikan tujuan dijadikan pegangan, pedoman untuk menilai ya atau memihak. Ya. Dan kemudian setiap orang punya kesempatan untuk merespon Karena ada media yang sangat canggih, media sosial Di mana setiap orang menjadi sumber Dan mampu melakukan suatu produksi-produksi gabasan -produksi Yang dipertukarkan dengan siapa saja yang. Tidak peduli pada tingkatan akademik atau non-akademik Usia maupun jabatan atau Ya, status sosial itu dengan demikian uh, situasi diskursus yang ada sekarang ini khususnya di uh, media sosial seperti di Youtube, di Facebook dan lain-lainnya ya yang dulunya adalah dipegang oleh media mainstream surat kabar dan uh, radio, televisi sekarang berpindah ya pada media baru, media sosial ini yang banyak mempengaruhi masyarakat untuk memilih pilihan-pilihan nah, pertanyaan terakhir yang diajukan kepada saya e, lalu bagaimana caranya mengatasi perbedaan-perbedaan tersebut jadi ada beberapa jenis ya untuk mengatasi perbedaan, yang pertama tadi adalah apabila e, perbedaan itu diakhiri dengan menang dan kalah ya biasanya itu ya Pemilu ya ada yang menang kalah masuk pengadilan ada yang menang ada yang kalah ada masuk Mahkamah Konstitusi ya, ada yang menang dan kalah dan itu yang bersifat uh, formal ya. tetapi ada juga yang perbedaan itu dapat dipertemukan apabila kedua belah pihak sama-sama ingin win-win uh, solution itu artinya ya dua-duanya bisa memahami kekurangan dan kelebihan dari orang lain itu. Kalau itu bisa dilakukan ya, dengan cara intensi berdialog baik terbuka maupun tertutup, ada soal lain tapi ada perbedaan ketegangan dalam hal itu apabila masing-masing dia mempunyai apa oh, hati yang terbuka dan jernih. Kemudian yang ketiga, jadi perbedaan itu juga dapat dalam perspektif uh, apa untung dan rugi ya. maka di situ ya, suatu hal yang yang mestinya tidak dilakukan itu karena kalau yang satu untung yang satu rugi maka suatu hari yang rugi ini akan mencari keuntungan dengan cara yang lain nah, saya menawarkan ya gaya Jawa kayak Jawa itu ono rembuk ya dirembuk apa artinya ono rembuk ya dirembuk itu jadi kalau ada masalah ya topiknya atau masalahnya itu dijelaskan dahulu apa ini persoalan yang tengah di atau tengah diperbutkan ini soal apa kalau itu soal keadilan soal kesejahteraan rakyat soal Kebudayaan soal yang lain, ya, tentunya perspektifnya adalah, ya, cultural perspective, perspective solution. Monorogio ya Rembuk, jadi yang di itu harus dinyatakan di lebih dahulu, ya, dua-duanya, ya, harus saling menyadari tanpa syarat, saling menyadari, saling membutuhkan, ya. agar supaya tadi dapat mencapai tujuan bernegara itu adalah mesejahterakan rakyat hidup rukun dan damai dan berkeadilan ya kalau kemudian kita tidak dapat saling menghargai dan menghormati satu sama lain sesuai dengan kelasnya, statusnya ya kita akan terus saja menemui jalan buntu ya, oleh sebab itu di Jawa itu ada tiga yang dapat dilakukan, kalau rembuk-dienti rembuk ya, itu kalau masing-masing pria -masing itu membicarakan hal yang similar, yang sama ya. Kalau misalnya mempertahankan Indonesia dari penjajahan, mempertahankan NKRI, keutuhan, kebersamaan itu saya kira sama ya. Mempunyai kesamaan itu ya, ya itu yang diperjuangkan, dibicarakan bersama. Ya dan kemudian ya dirumuskan ya, dalam bentuk, bentuk yang lebih konkret ya. kemudian apa selain eh, persamaan yang harus dibicarakan yang kedua adalah kalau kita punya kepentingan yang ya berdekatan sajalah ya berdekatan di dalam hal, banyak hal ya berdekatan eh, yang maksudnya tidak berbeda jauh banget ya Hal itu dapat dilakukan uh, bersama, misalnya ada suatu uh, upacara atau ritual yang uh, tidak ada berhubungannya dengan persoalan-persoalan yang sensitif, misalnya keagamaan, ya, ritual kebudayaan, ya, yang masing-masing uh, mempunyai satu dorongan untuk membangun kerukunan dan ya kedamaian di dalam masyarakat nah seperti persetujuan ya, ya saya kira harus saling didialogkan agar supaya masing-masing pihak yang -masing mempunyai pandangan yang mungkin kurang apa pas ya coba didialogkan agar supaya terjadi penyesuaian-penyesuaian yang masing-masing tidak melanggar ya. apabila itu terjadi Hal yang perbedaannya sangat profesional atau ya tidak gado ya, sebaiknya juga dihidarkan. Kemudian yang terakhir ya, di dalam honor -rembuk, rembuk itu adalah familiarity. Rasa kekeluargaan itu intinya kasih sayang gitu. Kalau kita mempunyai rasa kasih sayang terhadap orang lain, ya perbedaan itu akhirnya juga uh, tidak besar. ya Perbedaan itu tetap kita simpan sebagai penghormatan kepada orang lain. Dan dengan kasih sayang itu, ya, semua yang dibicarakan itu uh, bisa lebih halus, ya. bisa saling mendengarkan, kemudian saling memberi saran, dan kasih sayang itu, itu sangat luas artinya. Nah, itu akan menentuh persoalan-persoalan uh, spiritual manusia. Dan kalau kita berbincang-bincang ya, masalah politik, masalah ekonomi, hal-hal ya, yang bersifat keras itu dengan uh, prinsip familiarity atau kasih sayang ini, maka ya saya kira semua harus menahan diri, dan itu salah satu cara untuk uh, mengatasi egoisme. Terutama egoisme di dalam uh, dignitas itu atau uh, kehormatan. Nah itu saja saya kira yang bisa dapat saya sampaikan ya bahwa memang mendamaikan perbedaan itu uh, sulit tetapi itu tidak uh, apa namanya menutup kemungkinan bahwa hal itu dapat dicapai. Dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi.